Dua mayat yang berlumuran darah jatuh dengan lemah ke tanah, debu muncul dan berangsur-angsur jatuh, seperti badai pasir yang akan segera berhenti. Seluruh kota benar-benar sunyi, setelah terpesona sesaat, banyak pasang mata menoleh untuk melihat satu-satunya pemuda, yang masih berdiri tegak di lubang besar. Ekspresi serius yang dipenuhi dengan kekaguman muncul di mata mereka, lagi pula, mereka mengerti harga yang harus dibayar. Untuk mengalahkan dua individu di depannya. Satu-satunya anggota generasi muda di caotik dimensi yang bisa mencapai prestasi ini. Kemungkinan orang yang abnormal ini. Lindong. Dia benar-benar menang, sungguh. Luar biasa. Mata Zhou Zhe juga agak hilang ketika dia melihat bagian belakang sosok itu. Segera. Dia menghela nafas panjang. Pada saat ini. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia tidak punya pilihan selain mengakui kekuatan Lindong. Hanya setelah secara pribadi berkelahi dengan Huachen dan Susiu, orang benar-benar mengerti betapa kuatnya keduanya. Namun, Lindong mampu mengalahkan mereka berdua sendirian. Kemungkinan tidak ada seorang pun di antara generasi muda di Chaotik Dimensi yang cocok dengannya. Penglihatan guru memang sangat tajam. Mata Tang Shin Lian yang cukup cerah berisi kilau terang ketika dia melihat punggung pria itu. Saat ini, nadanya lembut dan manis dan ini jelas merupakan tampilan langka darinya. Aku tahu bahwa Kakak Dong Lin akan menang. Seru Mu Lingxian dalam sukacita. Mungkin, di antara mereka bertiga, dia adalah satu-satunya yang selalu percaya bahwa Lin Dong akan menang di masa depan kakak laki-laki Lindong akan menjadi orang yang sangat terkenal di caotik dimensi. Jika orang tua tulang nefarious dari Gua Angin Iblis datang untuk mengetahui tentang hal ini, kemungkinan dia tidak akan berani muncul di di depan Lindong. Di sebuah bangunan yang tidak jauh dari lubang besar, Buya tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum. Jantungnya yang tegang akhirnya rileks setelah hasilnya muncul. Di sampingnya, Gu Mengki dan Buya bertukar pandang dan tertawa pelan. Mereka tahu bahwa nama Lindung kemungkinan akan bergema di seluruh Chaotic dimensi setelah pertarungan ini. Meskipun mereka tidak menyadari status yang dimiliki Lindung di wilayah Suan Timur, kemungkinan keributan besar juga akan diaduk di daerah itu ketika berita itu tiba. Pria ini, yang datang dari wilayah Suan Timur, dapat mengejutkan siapapun. Keheningan di dalam api-api kota berlanjut untuk sementara waktu. Tiba-tiba sebuah sorakan meletus. Segera setelah itu, seluruh kota mulai bergetar ketika sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya dan selamat meletus. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan tampak meledak di seluruh kota. Pertempuran yang mengasyikkan seperti itu bisa mengesankan siapapun. Sosok di dalam lubang besar itu sedikit gemetar di tengah-tengah kegembiraan yang menggelegar di seluruh kota. Tiba-tiba, dia mulai batuk hebat, menyemburkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu, dia menutup mulutnya dengan tangannya. Wajahnya sangat pucat. Apa, orang sulit untuk dihadapi? Lindong menatap dua sosok di depannya dan tanpa sadar tertawa pahit. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya saat ini benar-benar kehabisan Yuan Power. Sensasi pusing juga melonjak dari dalam pikiran Lindong pada saat ini. Dia baru saja akan mengangkat kakinya ketika tubuhnya tanpa sadar terhuyung dan jatuh. Namun, Tubuh jatuh Lindung tidak mendarat dengan sedih di tanah. Pada saat terakhir, dia melihat lampu merah menyala di depannya. Segera setelah itu, dia merasakan tubuhnya bertabrakan dengan permukaan yang lembut. Sebuah aroma tiba-tiba memasuki lubang hidungnya secara diam-diam. Kelembutan yang tiba-tiba ini menyebabkan rasa pusing dalam pikiran Lindung sedikit berkurang. Dia menoleh dan melihat sepasang mata yang cantik dan menawan menatapnya. Tubuhnya bersandar pada tubuh lembut dan lembutnya. Tang Xinlian tidak menghindari tatapan Lindong. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya yang indah. Ekspresi lembut di wajahnya sangat tidak biasa untuk seseorang yang biasanya tangguh. Tang Xinlian mendukung Lindong saat yang terakhir duduk. Kemudian, dia berlutut dan duduk di sampingnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Keheningan saat ini adalah ketidakcocokan dengan Aura yang mengejutkan dan membunuh sebelumnya. Terima kasih, Tang Sin Lian menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Moluo telah melakukan upaya besar untuk rencana ini. Jika Lindong gagal, semua usahanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, kemungkinan Aula Ilahi Api mereka akan mengalami pukulan besar bagi reputasi mereka. Mereka memaksaku ke sudut yang sangat sempit. Tidak mungkin aku bisa mundur bahkan jika aku ingin melakukannya. Lindong tersenyum pahit. Dia melihat tangannya yang kotor dan berdarah sebelum senyum pahit di wajahnya tumbuh lebih intens. Sudah lama sejak dia bertarung dengan cara yang kejam. Sementara Lindong sedang melihat darahnya menutupi tangan kotor. Tangan yang panjang dan halus tiba-tiba menjulur dari sampingnya. Setelah itu, tangan itu memegang tangannya di depan matanya yang terpana. Selanjutnya. Tangan halus itu mengeluarkan kain lembut sebelum dia perlahan dan lembut mengusap jejak darah di tangannya. Lindong sedikit terkejut saat dia menatap adegan ini. Sensasi dingin di tangannya membuatnya merasa seolah memegangi batu giok yang lembut. Sensasi yang sangat menyenangkan. Namun, itu juga menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Ini karena dia bisa mendengar keributan dari kota serta merasakan beberapa tatapan tajam yang diarahkan padanya. Apakah kamu mencoba untuk membuatku terbunuh? Lin Dong sedikit malu. Itu mungkin pertama kalinya dia diperlakukan sedemikian rupa oleh seorang gadis cantik. Lebih penting lagi, Tang Xinlian memiliki status unik di Flame Divine Hall dan ada banyak orang yang mencintainya. Diperlakukan olehnya sedemikian rupa, secara alami akan menimbulkan kebencian yang tak berujung. Karena itu, reaksi pertamanya adalah menarik tangannya. Namun, dia lupa bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Tang Xinlian. Karena itu, ketika dia mencoba untuk mengambil kembali tangannya, dia menyadari bahwa itu tidak berhasil. Meski aku perempuan, aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Tang Xinlian bahkan tidak melihat Lindong saat dia berbicara dengan suara lemah. Selanjutnya, dia membersihkan tangan yang ditutupi darah Lindong dengan serius. Tempat ini dengan cepat menjadi fokus perhatian di kota. Tindakan Tang Sin Lian yang agak mengejutkan dengan cepat memicu keributan yang mengerikan. Lagi pula, semua orang di wilayah Lautan Caotik tahu tentang Flame Ferry Selain itu, kekuatannya sebanding dengan kecantikannya. Dari sudut pandang tertentu, dia dianggap sebagai gadis impian dari banyak pria muda, tampan dan berbakat. Namun, Wanita ini biasanya berperilaku gagah dan seperti pria, keberanian dan kekuatannya, yang setara dengan laki-laki, menyebabkan banyak orang menjadi waspada untuk mendekatinya. Namun, pada saat ini, wanita ini, yang memimpin 80% pasukan Flamme di Finehall, duduk dalam posisi berlutut di samping seorang pria dan diam-diam membersihkan darah dan kotoran di tangannya tanpa memperhatikan kekacauan. Peluit-peluit Adegan ini terlalu provokatif, oleh karena itu, suara siulan dengan cepat terdengar di seluruh kota. Ada kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan di dalam suara siulan. Untuk dapat menikmati perawatan mewah seperti itu, sepertinya ada banyak kesulitan yang berharga. Berdiri di luar lubang raksasa, ketika Zhou Zhe melihat adegan ini, matanya menjadi gelap. Namun, dia dengan cepat mengangkat bahu dengan ramah tamah. Tang Xinlian akhirnya menarik tangannya dengan gaya acuh tak acuh setelah membersihkan tangan Lindong di tengah-tengah banyak bersiul C4. Bull. Dia melirik Lindong dan berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu hari ini. Jangan terlalu dipikirkan." Petik 2. Tang Xinlian memalingkan wajahnya setelah berbicara, meninggalkan sisi wajahnya yang cantik agar Lindong melihatnya. Wajahnya secara konsisten memegang ekspresi tenang dan seolah-olah apa yang dia lakukan sebelumnya bukanlah hal yang aneh. Namun, Lindung yang sangat tajam bisa mendeteksi getaran lemah ketika Tang Sin Lian menarik tangannya yang halus. Hati wanita ini tidak setenang dia muncul di permukaan, meskipun Lindung menyadarinya. Dia tidak berani menyebutkan apapun. Alih-alih, yang dia lakukan hanyalah canggung menganggukkan kepalanya dengan malu. Setelah itu. Ia dengan cepat berbalik ke arah duo Hua Chen yang jatuh dan berkata, mereka masih hidup. Lin Dong dengan cepat melihat wajah indah Tang Xin Lian berubah dingin setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Segera, yang terakhir mengepalkan tangannya sebelum tombak Phoenix api muncul di tangannya. Kalau begitu, mari kita bunuh mereka. Tang Xin Lian bangkit, gadis yang tampaknya lembut dari sebelumnya telah kembali menjadi peri api yang kejam dan menentukan dari balai Dewa Api. Niat membunuhnya menyebabkan alis lindung berkedut. Tang Sin Lian tegas dan bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Tanpa basa-basi lagi, dia dengan cepat melangkah maju. Matanya sedingin es ketika tombak panjang di tangannya menarik cahaya dingin di udara sebelum tanpa ampun menusuk ke kepala mereka. Berdengung, tombak panjang itu akan mengenai kepala mereka ketika cahaya hitam melingkar tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh mereka. Dentang, terdengar dan tombak panjangnya diblokir. Perkembangan yang tak terduga ini menyebabkan mata cantik Tang Sin Lian menyusut. Namun, tidak ada kejutan di wajahnya yang cantik. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya, menatap langit dan berbicara dengan suara samar. Apakah mereka akhirnya akan menunjukkan diri? Lin Dong mengangkat kepalanya saat ini. Setelah itu, matanya menyipit ketika dia melihat celah hitam besar tiba-tiba menyebar di langit biru. Aura iblis yang menakutkan melonjak dari dalamnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1024, iblis muncul. Berderak, di langit biru. Retakan hitam besar perlahan menyebar. Seperti monster membuka mulutnya yang besar. Aura jahat yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari dalam. Aura jahat itu memiliki asal yang sama dengan Hua Chen dan Susiu, Namun, intensitasnya beberapa kali lipat dari yang terakhir. Semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di sekitarnya mengamuk ketika aura jahat menyebar. Mereka bisa mendeteksi perlawanan dan jijik dari kekuatan Yuan alami yang mengamuk. Fakta ini menyebabkan banyak individu yang kuat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan Yuan alami memukul mundur suatu objek. Tidakkah itu terjadi bahwa kekuatan Yuan alami dapat diserap secara bebas oleh makhluk hidup di dunia ini? Apa itu? Beberapa mata dipenuhi rasa tak percaya ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa terjadi di langit. Meskipun ki iblis hitam yang tersapu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak dapat menyimpulkan asal ki ini. Lindong duduk di tanah. Matanya muram saat dia menatap celah hitam yang terbuka di langit. Perlahan mengepalkan tangannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak bisa bertahan lagi ya. Flame Divine Guard Mata cerah Tang Sin Lian sedingin es ketika dia tiba-tiba menangis. Swoosh. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar setelah dia menangis. Ribuan toko mengenakan baju besi merah tua muncul di udara. Sebelum mereka perlahan mengangkat tombak besar di tangan mereka. Pada saat itu, aura setiap penjaga ilahi api sepertinya terhubung bersama. Riak yang menakutkan itu menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Bang! Sebuah cahaya hitam tiba-tiba meletus di langit ketika flame divine guard muncul. Setelah itu, sinar cahaya hitam melesat keluar dari dalam. Sebelum berubah menjadi tangan bercahaya hitam dan meraih duo Huachen di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Kamu tidak diperbolehkan bertindak sesuka hati di halaman balai ilahi api kami. Lampu merah tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Sin Setelah itu, Sekali lagi berubah menjadi sepasang sayap Phoenix Api di belakangnya. Tubuh halusnya bergerak dan dia langsung muncul di depan Flame Divine Guard. Tangannya mengepal erat ke tombak Phoenix Api saat tangisan sedingin es bergema di seluruh kota. Flame Divine Guard, kumpulkan kekuatanmu. Iya nih, tertib. Tangisan rendah dan dalam terdengar dari penjaga ilahi api bersamaan. Tepat. Crimson Raksasa Power Yuan menyebar sebelum mereka langsung berubah menjadi api Phoenix 10.000 kaki besar di udara di atas mereka. Phoenix api tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang dibentuk Tang Xin Lian sebelumnya. Bahkan, suhu seluruh dunia tampaknya meningkat dan bahkan ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Sosok indah Tang Xin Lian terbang ke atas sebelum dia langsung mendarat di Phoenix besar 10.000 kaki. Selanjutnya, dia membanting tombak api Phoenix di tangannya dengan berat ke bawah. Api Crimson menyapu seperti gelombang sebelum mereka bertabrakan dengan cahaya hitam megah yang bersiul dari celah. Bang, suara keras bergema di langit saat api merah-merah menyebar. Namun, itu benar-benar berhasil memblokir serangan yang sangat hebat itu. Lin kaget ketika melihat adegan ini. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya serangan itu yang bersiul keluar dari celah adalah Bahkan, bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna harus menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Namun, itu mudah hancur oleh Tang Sin Lian. Dia sebenarnya mampu mengaktifkan kekuatan penjaga ilahi api. Lindung melirik tentara yang tertib seperti penjaga api dewa di belakang Tang Sin Lian. Kekuatan besar dari sebelumnya jelas berasal dari mengumpulkan kekuatan semua orang. Biasanya, itu membutuhkan persahabatan ekstrim untuk menggabungkan kekuatan semua orang. Bahkan, sangat sulit untuk mencapai prestasi seperti itu bahkan untuk murid di sekte yang sama. Jelas, Aulaf Flame Divine telah mengerahkan banyak upaya untuk mempersiapkan pasukan yang sangat kuat. Tang Sin Lian, yang bisa mengaktifkan kekuatan mereka, jelas jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ketika dia bertarung sendirian, bahkan pada puncaknya. Lindung hanya bisa sementara mencari perlindungan terhadap Tang Xinlian. Ketika dia dalam bentuk ini, kamu harus menunjukkan dirimu sejak kamu tiba. Mengapa terus bersembunyi? Tang Xinlian dengan lembut berdiri di atas Phoenix Api. Kedua matanya sedingin es ketika dia menatap celah besar di langit dan berteriak dengan dingin. Tes, gadis kecil yang tidak tahu batasnya. Kabut hitam bergolak dari dalam celah sebelum tawa yang tajam keluar. Segera. Ki hitam jahat keluar seperti air banjir. Kemudian, ia dengan cepat menyusut di langit dan akhirnya berubah menjadi sosok hitam. Tubuh sosok hitam itu tampaknya lebih kuat daripada manusia dan dia memiliki sepasang sayap iblis yang dilapisi tulang tajam. Seluruh dunia tampak gelap ketika dia membentangkan sayap iblisnya. Sosok hitam memiliki fitur yang mirip dengan manusia. Namun, Wajahnya ditutupi dengan simbol iblis emas dan dia tampak cukup aneh pada pandangan pertama. Selain itu, sepasang sayap iblisnya ditutupi dengan garis-garis emas. Riak yang relatif menakutkan dipancarkan secara samar-samar. Apakah itu? Murid Lindung menyusut ketika dia menatap sosok hitam yang sayap iblisnya dengan pola emas tersebar dan tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Jenderal Peringkat Timo. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat peringkat umum Imo secara langsung. Menggunakan klasifikasi manusia, orang ini setara dengan ahli panggung samsara. Sepertinya rencana Moluo benar-benar menarik beberapa ikan besar. Lihat aku menghancurkan formasi peleburanmu. Setelah muncul, Yimo tertawa ke arah langit. Tepat, ekspresi galak melonjak di matanya. Mengepalkan tangannya yang besar. Ki hitam mengerikan mulai berkumpul di depannya. Setelah itu, itu berubah menjadi pusaran hitam, mengayunkan lengan bajunya. Pusaran mulai berputar dengan cepat. Kemudian, itu disertai dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan saat ia menyerang penjaga ilahi api. Imbecile, Flame Divine Hall kami bukanlah tempat di mana kamu dapat melakukan sesukamu. Namun, tangisan marah terdengar ketika pangkat umum Imo hendak menyerang. Seorang pria tua berjubah merah muncul di depan Tang Sin Lian sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Yuan power yang besar dan perkasa diluncurkan. Hidup dan mati kibergabung bergabung dengan sempurna dalam kekuatan yuan Ternyata pria tua berjubah merah ini sebenarnya adalah ahli panggung samsara. Bang, dua serangan mengerikan bertabrakan di udara dan seluruh kota tampak bergetar sebentar. Riak ofensif menyapu dan mengubah para ahli di dekatnya menjadi berantakan. Itu, tetua pertama dari Aula Api Ilahi, Tetua Ciyun. Dia, dia adalah ahli panggung samsara ulung, hanya makhluk apa yang tiba-tiba muncul. Dia sebenarnya bisa bertukar pukulan dengan Tetua Ciyun. Petik 2, bentrokan yang menakutkan di langit juga membuat banyak penonton terpana. Segera, ekspresi mereka mulai berubah. Bahkan, beberapa individu yang lebih jeli mulai samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang salah pakar panggung samsara dapat dianggap sebagai tuan di chaotic dimensi dan mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktu berlatih secara terpisah. Lagi pula, hampir tidak ada insiden yang mengharuskan seorang ahli tingkat ini untuk campur tangan. Oleh karena itu, itu harus menjadi insiden yang sangat besar ketika para ahli ini terlibat. Haha, Flame Divine Hall benar-benar sesuai dengan namanya. Ia memiliki fondasi yang kuat. Pangkat umum Imo di belakang mengambil beberapa langkah mundur. Dia segera tertawa keras ketika dia melihat pria tua berjubah merah yang telah muncul di depan Tang Sin dan berkata, Namun, jika balai ilahi api kamu ingin memikat kami secara terbuka, dengan kemampuan lemah kamu saat ini, kalian hanya mengundang bencana. Kalian berdua juga harus keluar. Pangkat umum ini Imo melihat celah hitam besar di belakang saat dia mengucapkan kata-kata ini. Caktas, sepertinya dunia ini akan turun ke kekacauan mulai hari ini dan seterusnya. Kabut hitam mengerikan tiba-tiba tersapu setelah suaranya terdengar. Itu berkumpul di belakangnya sebelum dua sosok kekar lainnya muncul. Sayap iblis yang ditutupi dengan garis-garis emas menyebar dari belakang dua sosok ini. Bang, kabut hitam jahat dengan cepat menghapus matahari setelah tiga sosok iblis muncul. Pada saat ini, Tampak seolah-olah matahari di langit telah kehilangan panas seperti aslinya. Tiga peringkat umum Imo murid Lindung menyusut dengan erat setelah melihat adegan ini. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin pada saat ini. Bagaimanapun, ini adalah tiga ahli tahap asli samsara. Ini, kota berubah menjadi keributan sementara Lindung dengan lembut menghirup udara dingin. Mata banyak penonton menjadi kusam. Siapa yang mengira bahwa tiga ahli utama ini, yang sangat sulit dikenali, akan muncul bersama? Sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa orang saling berhadapan, mereka bisa menguraikan makna yang sama dari mata pihak lain. Tiga peringkat umum MIMO, sepertinya kalian benar-benar memegang flame divine holeku dengan hormat. Suara samar tiba-tiba menyebar di langit pada saat ini. Banyak mata beralih setelah itu. Mereka melihat bahwa di Aula Flame Divine, sosok berotot perlahan berdiri. Simbol api diam-diam membakar di alisnya sementara udara yang sangat mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Namun, mata merah cerah Moluo acuh tak acuh saat dia menatap tiga peringkat umum Mimo yang melayang di langit. Dia memalingkan matanya dan melihat bagian terdalam dari celah besar itu. Namun suaranya yang samar, menyebabkan kulit kepala lindung menjadi mati rasa.